Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Danang Sulistyo Nugroho. Saya akan menjelaskan dan memberikan tips mengenai mengelola pembelajaran daring. Menurut Ganya 1985, mengemukakan bahwa pembelajaran dimaksudkan untuk menghasilkan belajar. Situasi eksternal harus dirancang sedemikian rupa untuk mengaktifkan, mendukung, dan mempertahankan proses internal yang terdapat dalam setiap peristiwa belajar. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Apa itu pembelajaran daring? Pembelajaran daring artinya adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Selanjutnya, 5 indikator pembelajaran efektif. Yang pertama, pengelolaan pelaksanaan pembelajaran, di mana menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. Yang kedua, proses komunikatif, yaitu komunikasi antara pengajar dan peserta didik diharapkan dapat tersalin dengan baik. Yang ketiga, respon peserta didik, di mana tanggapan dan reaksi dari peserta didik sesuai dengan pengkondisian pembelajaran yang dilakukan oleh pengajar. Yang keempat, aktivitas belajar. Aktivitas belajar di sini mengharapkan aktivitas belajar yang memanfaatkan seluruh aspek peserta didik mulai dari panca indera, mental, dan intelektual. Kemudian yang kelima, hasil belajar. Hasil belajar peserta didik mulai dari kognitif, afektif, dan psikomotor diharapkan sesuai dengan proses pembelajaran dari pengajar. Yang berikutnya, tips efektif mengelola pembelajaran daring. Supaya pembelajaran daring dapat berjalan dengan efektif, maka diperlukan beberapa tips untuk mengelola pembelajaran daring. Yang pertama, membagi materi dalam beberapa pokok bahasan atau topik. Kemudian, Penjelasan singkat tentang kaitan antar topik berikutnya perlu dikuasai terlebih dahulu. Yang kedua, menjelaskan materi dengan bahasa yang mudah dipahami peserta didik disertai dengan contoh. Yang ketiga, menuliskan kata-kata kunci. Dengan demikian, peserta didik dapat melihat dengan jelas struktur materi yang disajikan. Yang keempat, setelah topik pembelajaran selesai, dapat dilanjutkan dengan mengadakan evaluasi singkat untuk mengetahui daya serap peserta didik kemudian dapat dilanjutkan dengan topik berikutnya yang kelima membedakan antara hal yang pokok dengan tambahan peserta didik diberitahu bagian pokok materi yang merupakan bagian penting sedangkan yang lainnya adalah pelengkap saja yang keenam memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan peserta didik sekian video penjelasan dari saya bila ada salah kata mohon dimaafkan terima kasih telah menyaksikan wassalamualaikum